Gentleman. Oh, you bredet. Yah, map-nya kayak gini lah kitae. Kirin gua cuma pakai bredet kok ya. mana dia, Oi. Oh, ini dia. Mati lo nih ya, enggak caik kok. Gua tanpa skill ya. Turun ini Dek. Enggak caik kok, Dek. Turun. Mungkin memang. No. Abang bilang turut turu, turu deh. Ah lah, dia rasa kali Kencang lah yang no. buat nih. No. Uih mak. Mana go Mana sih Anjar? Balik. No. Oh, no. Gak ada yang kena. Uh, balik. Hahaha. <laughs> Aduh, bocil, bocil. Bales ya, balik. Oh, nih, no. mak, Mbak, damage anjir. No. balik. Oh, nih, nih, nih, dekat. Oke, okay. hey, eh, hey, eh, eh, nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Buntu-buntu, <laughs> eh, yeah. balik. No. No. Mm. Bercanda, bang! deh Ee, Ee, eh eh eh Ee, Ee, buntu buntu buntu Ee, Ee, buntu jalan Ee, Ee, Ee, Ee, Ee, Ee, kepala Ee, pakai apa nih ini orang enggak dia. Oh enggak guys. Paling paling ini ya guys ya. Ini aku tebak guys ya. Karena tadi udah perjanjiannya kalau kalah akunnya buat aku. Ini pasti nanti kabur dia ini. Di ronde-ronde berapa kabur dia? Yakin aku. No. Hmm. No. Eh, sini deh. Sini sama Bang Dek. Aduh, sama abang Dek. sama abang sini sini sini. Eh. Ah. Eh, mana? No. Oh aku cuk ya. no. mm, Mana kok mm, Balik. <laughs> Yakin aku kabur deh nanti. Sumpah. Maju, maju guys gun. Eh, mat nyendet dia Mana kok Lari nggak ot? Gitu? mau nah, ya. sini deh emak bang deh, emak bang mah Ah. Mana? Wes. Lo no. selolah. Goyang kali. Lo no. selolah. Emak no. tekan gua ya. No. Selolah. Jangan nganggali. Enggak ada bed kita dah kok, enggak care kok. Enggak main kita nang. darahku udah sekarat nih eh mana eh nope. waduh gak kena cuk eh sini lah. mana keluar lah lagi mau gaya-gaya gak mau keluar sepak <laughs> majuin wih semuanya pun, ambil SMP, wala, wala, tot, kali dong, kita ya, <tuh> <tuh> sinilah, ya, nama abang, dek, emot-emot, sabar, ya, ah. ya, ya, ya, nope. Kocet Kocet nggak mau kena cu eh, Ya eh. Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi eh, Balik kok First <laughs> <laughs> <laughs> Kita kangguruin ya guys ya Kita kangguruin ya Wuhh Eh yeah, mana kau dek Susah kali ajar kak guru sepa lah. Nope. Mm. Nope. Balik No. Ah. Nope. Balè. Nope. Ah susah kali sepa nggak mau nggak mau kau mau nggak mau. Borobat. Eh. Ma. Kalem lah deh. Bocor kali kasih bed kita, aku <tuh> balik loh. <lah>. <tuh> <tuh> kita udah upgrade nggak bisa lagi ya. Oh, oke ini kita coba kita kelabui dia, guys ya. Labuiya dengan cara kita gini Oke sabar guys. Tapi kita tetap pasang senjata kita, guys. Kalau enggak. <tuh> kalau guys cari dia di mana sabar guys <laughs> ini si gokil sih ini, ini kalau dia nggak tahu juga si gokil ah nggak oh, ah ini kayaknya dia spion anjing kayaknya ini dari diskut sih ya kan spion cok Kayaknya Kek iya yes, sih yes, Sepion, yes, Cok. Coba sabar ya. Soalnya tahu dia aku di sini. Ah, tuh, tuh tuh. Tuh tuh. tahu kan guys? Tahu kan guys? Tahu dia kan. Dia kasih siwar gitu kan. Blululnya glul tuh tahu kan tuh tahu kan guys wah nggak bisa nggak bisa nggak bisa udahlah udah, udah udah tuh tuh dia udah tahu cok bangsat eh mana kode eh eh eh wuih cepet Cok. wuih cepet Cok. wuih cepet wuih cepet Cok. Kejepet. Eh kejepet doi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Allah matinya jelek banget, jelek banget. Simpa simpa mati kejepet cucu. Sabar guys. Kita apa aja lah langsung ya. Dia menangnya menang-menang, kesian anjing, sumpah Ah, dek Jangan lama-lama, dek Ayo, dek nope. Ayolah, dek, eh kan Eh, uh... nope Eeeh, bercanda hahahahahahahahahahah <laughs> Yalah Yuk Gaskin kenapa sih ketika lagi mau nge nggak ada yang kena anjai peninggalin gas gun waduh amat Mana kau cepet nope. kali glulnya anjir gila bocok diketen dia hmm balik oh. gak cas yes. Cuk aku dibalik dulu balik cuk Kau bisa kena cuk Kau bisa kena cuk Gaskin guys Mana si ini Sumpah aku gak dapet-dapet nih cuk no. Ih, Balik loh Gak caya? Medkitan gue kan, gak ada, gak ku kasih gue bodoh amat. Ya, yeah. panik kau, eh, oh, kau panik bodoh amat. Hmm, first <laughs> udah kan ini deh, udah lah ya, poin sih lama-lama ya kan. Ush, oh kak, wah kutukup pretaning. No. Pohon, ah, pohon oh, oh, bersabar, ini ujian. Ya. Gila ya dia memang benar-benar sampai akhir ya guys ya. <tuh> ya ya ya ya ya. Juu. Mana go? Ah, <tuh> cing. Goblok. Woi. Woi. Wah, anjay. kalem lah deh, meski tendu dulu. kalem ya kan. Sini dia nih. Mana dia anjing? Wih, gila, gila Niat kali dia Wih, betul Gila Kena sebuah, cu Nyom. Balik kencang kali dulu, lah Ada yang kena lagi Ah, kocok kada lagi kubet kecok Bodoh amat First Ayo. Ah! Tai lah! anam Lebih Woo. First blood. Woo. Woo. Gila Nice sekali Nice sekali <laughs> Oke okay lah kawan-kawan semuanya Makasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton guys Maaf kalau ada salah kata Maaf juga kalau gameplay kurang enjoy kawan-kawan Aku mencari Sarifin pamit undur diri dulu kawan, -kawan. See you di next video Assalamualaikum bye bye dan aku coba cek lagi ya guys apakah dia ada bacot lagi ya aku guys oke okay.